Dalam suatu kisah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Hal ini karena kaum Minawa tidak mau diajak beriman pada Allah. Selama berada dalam perut ikan besar tersebut, Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan lainnya di lautan. Bahkan ia mendengar suara tasbih telur ikan yang tidak terhitung jumlahnya. Nabi Yunus sempat mengira dirinya meninggal. Namun, setelah berhasil menggerakkan anggota tubuhnya, saat itu juga ia memosisikan diri dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam doa ini Nabi Yunus sadar atas kesalahannya yang telah dilakukannya sebagai Nabi, yakni tidak sabar dan tidak berlapang dada menghadapi kaumnya. Oleh sebab itulah, Nabi Yunus memohon ampun dan pertolongan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan sulit itu. Doa tersebut difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87.